Okay, dah. Sudah video? Dah. Guys, Encik dan Puan semuanya support terus saya punya channel ini. Macam mana kita tidak jadi YouTuber? Jangan lupa subscribe, like, share. Okay, tahan.